Perkataan Rizky Pilar nih, langsung dibeli oleh para netizen yang dan Markonga yang selalu menyudutkan selalu fitnah idola kesayangan kita Di sini persahabat ya diperhatikan ketiga tentunya didelasi dijemput oleh kakak dengan mobil barunya dan kakak Bilar menyampaikan Menyebutkan persahabat ya, bahwa Dede Lesti adalah wanita pertama Yang mana tentunya diboncengin oleh Kakak Rizky Bilar Menaikin mobil barunya Dan Dengan perkataan itu Netizen persahabat ya, Selalu memfitnah kakak Rizky Bilar dan kita lihat di kolom komentar, Pak, Sahabat, ya. Di sini ada komentar dari akun Muhammad Rame dan 59. Segini cantiknya idola Aing. Masih aja ada yang bully. Rasanya gue pengen banget ketemu tuh sama orang yang selalu komen ini. Itu soal idola Aing. Pengen gue bawain kaca, katanya tuh, Pak Sahabat, ya. Dan tentu Dede Lesti ini meluruskan yang diunggah di IG-nya Kakak Bilar, Pak, Sahabat, ya. Tentu Dede Elasti menyampaikan, kata Dedek Elasti... Pertama dan terakhir Katanya itu persahabat ya Dan Dede Lesti pun tentunya menyebutkan Bahwa netizen Marco itu lembahi ya, Persahabat ya Ini salah satu bukti bahwa Tentu keduanya saling mensupport Saling menjaga persahabat ya Satu sama lain semakin salut semakin bangga Kepada diolah kita Jadi Lesti membela Rizky Bilar, persahabat yang luar biasa Dan semalam juga tentu Dede Elasti kakak Bilar main ke rumah Yang di Bitaro, persahabat yang ada Ibu Dani wow banget ya Tentunya kita doakan saja mudah-mudahan Dede Elasti dan kakak Bilar Jauhkan dari orang-orang yang syirik Dan orang-orang yang selalu fitnah persahabat ya Ungkapan tersebut dripping kembali oleh akun Lestlar atas 0501. Ada kalimat kelsen yang dituliskan, emang salah mengunduh mereka berdua ini ya sama orang-orang yang sudah tertutup mata dan hatinya. Astagfirullah. Jadi kita tetap saja mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Pilar. Dan dalam postingan tersebut para sahabat tentu sekali komentar dan tanggapan dari para fans Salah satunya dari Agung Cahyani 6389 pin aja yang penting banyak yang sayang sama Leslar Dan mendoakan yang terbaik yang Juliet fix iri alias pansos Ayo yang Juliet kita tawarin berjamaah baik katanya tuh para sahabat, ya Tetap optimis tetap tentunya kompak support doakan yang terbaik untuk rumah tangga dede lesti dan kakak rizky bilar dan untuk selanjutnya juga persahabatnya kita lihat di sini ada sebuah momen ketika di lokasi syuting persahabat ya tentu kakak bilar ingin diwawancara dan gercepnya para sahabat, ya kakak bilar cari mas wawancara persahabat ya yang tentu membuat bahan yang berita bohong persahabat ya Tentang kakak Bilar Katanya beli mobil yang ngutang Tuh persahabat ya? langsung dicari Ingatkan kakak Bilar ini luar biasa Persahabat ya di posting kembali oleh Akun Leslar Love Unscored Diteruskan juga Kalimat situ, disitu Allah yang beritain macam-macam tuh ditanya langsung Orangnya panik deh tuh Katanya tuh persahabat ya langsung panik Mas Wawanya persahabat ya. Ketika ditanya Kakak Pilar soal tentu membuat berita bohong soal Kakak Pilar membeli mobil itu dapat ngutang, persahabat ya. Dan kita lihat juga di kolom komentar, perhatikan di sini banyak sekali. Tentu di sini dari akun Nini Kaneseruahyuny 57 mengatakan Siapa yang bilang Bang Bilar banyak hutang setelah nikah Bang Bilar memang suka bercanda Tetapi sama orang yang tidak suka dipakai jadi bahan fitnah tuh persahabat ya Memang itu Mas Wawan salah satu orang yang tidak menyukai kakak Bilar sepertinya persahabat ya. Kita support, kita doakan, kita dukung, kita jaga privasi dari idola kesayangan kita persahabat ya Dan selanjutnya juga perhatikan di sini ada unggahan terbaru nih Tentu sampai larut malam Kakak bila ternyata di rumah Rans ya Tuh di kediaman Arafi Ahmad Masya Allah diunggah di guestnya Arafi Dengan senyum sumringah persahabat ya Kakak di disitu perhatikan Masya Allah Tentunya sedang membicarakan sesuatu dengan Arafi bersabat ya apapun itu projectnya Apapun itu kejutannya kita tetap dukung dan tetap support Hingga tentunya tetap mendunggu kabar baik dan kabar bahagia dari Leslar dan Ranz Dan tentu postingan tersebut juga diripos kembali oleh akun Stal Putih Harskor Bilat Kalimat kapsun pun dituliskan Leslar X Pokoknya kita tungguin project barengnya tuh bersabat ya Bismillah, mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan mudah-mudahan semoga berkah, Amin. Dan untuk kabar berikutnya para sahabat, ya di sini juga kita mendapatkan kabar spesial yang membanggakan untuk kita semua dari Kakak Bilar diunggah oleh akun Family underscore Leslar 23. Di situ ada sebuah percakapan pesan persahabat dia ya. soal tentunya akun. Netizen akun markona yang selama fitnah Ini perhatikan di sebuah Kalimat pesan Udah minta maaf DM abang Pakai real akun dia Katanya tuh persahabat ya di sini kakak Bilar mengatakan gak ada Tapi bukan di padan Katanya tuh udah aku suruh kirim permohonan maaf lagi Gak usah gak apa-apa kok Kata kakak Bilar Yang belum paham dengan percakapan pesan ini Kita perhatikan di kolom komentar nih persahabat ya di situ ada yang bertanya nih ini apa maksudnya mint? Katanya tuh dari Nur Hamida 29. Di sini ada sebuah penjelasan, persahabat ya perhatikan dari akun Battle Goose 660. Jadi ada akun yang suruh minta maaf ke Bilar. Pas dikonfirmasi sama yang nyuruh, kata Bilar enggak ada. Itu akun minta maaf. Ya udah, nggak apa-apa. Kata Bilar tuh persahabat ya. Jadi maksudnya persahabat ya ada akun yang disuruh minta maaf langsung ke kakak Bilar. Tentunya kakak Bilal bilang gak ada Disuruh kembali kirim permohon maaf Kata Bilal gak usah gak apa-apa Masya Allah bangga persahabatan cedera kita ini Selalu membuat bangga dan bahagia Keduanya jadi Elasti maupun kakak Bilal selalu membuat kita Bahagia dan selalu membuat Kita bangga padanya yang kita lihat di kalimat caption juga persahabat ya disitu teruskan gak suaminya gak istrinya Subhanallah baik banget semoga mereka selalu diberikan kebahagiaan dan dilancarkan terus rezekinya amin Wah masya Allah banget persahabat ya dukung doakan yang terbaik pokoknya untuk idola kita Dan mudah-mudahan ada kejutan dan cedokan vitamin manja di pagi hari ini Tetap stay tune, jangan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru